air yang menetes okay. dari muka okay. waktu wudhu okay. ditarik kembali ke okay. muka okay. Okay. itu kan air mustahmal okay. nopo dadosa okay. wudhu ingkang kados okay. mekatan okay. menikau nge hey. nurur dahwekannya nabi Muhammad di guru pungkur, guru eh, Jadi kalau kalian sampai <tip> Pah, Adi, nang besok wajah lani uang kata wudhu ya kata peknya hanteng eh, uang sampai nyatanya nek onok uang kepingin roh barang serga budung, jadi pangi budung pokoknya sih ini mungkin masih ganja lu diriut no lagu barang tapi buat ngeletakon, takon, ke diri nomer jalan ni namo toro amo toro ni ikin na